What's up guys? Kali ini saya coba bahas tentang YouTube Play Button yang dimana setiap penghargaan plakat atau YouTube Play Buttonnya berbeda tiap jenis. Berikut penjelasannya. YouTube Play Button adalah sebuah plakat penghargaan kepada kreator YouTube yang sudah mencapai jumlah subscriber tertentu. Dan sampai saat ini penghargaan plakat atau Play Button YouTube terdiri dari lima jenis tingkatan. Yaitu silver play button, gold play button, diamond play button, custom play button, dan red diamond play button Kita lanjut untuk detail masing-masing play buttonnya Yang pertama yaitu silver play button plakat pertama yang didapat youtuber yang channelnya telah mencapai 100 ribu subscriber plakat ini berwarna perak, berbentuk logo youtube terbuat dari tembaga, nikel, dan seng serta karbon Kedua gold play button Plakat kedua yang didapat jika channel youtube mencapai 1 juta subscriber. Bentuknya hampir sama dengan silver play button. Perbedaannya logo YouTube-nya berwarna emas. Diperkirakan memiliki kandungan emas sebanyak 15%. Sisanya adalah campuran besi, nikel, dan tembaga. Yang ketiga, diamond play button. Diberikan kepada channel yang telah mendapatkan 10 juta subscriber. Berbeda dengan sebelumnya, diamond play button memiliki bentuk yang eksklusif. Masih berbentuk logo Youtube dengan warna yang mengkilap dan motif ala berlian. Ini tidak dikirim dalam bentuk bingkai, tetapi langsung seperangkat koper. keempat Custom Play Button Rabi Diamond Play Button atau Custom Play Button disebut Custom karena bentuknya dapat menyesuaikan dengan keinginan pemilik channel. Diberikan kepada channel yang sudah meraih 50 juta subscriber. Dan terakhir yang kelima yaitu Red Diamond Play Button. Penghargaan tertinggi dari Youtube dengan channel sebanyak 100 juta subscriber Mirip dengan Diamond Play Button dengan perbedaan bahan pembuatannya Dari inset logam berlapis perak dan eksen merah tua di tengah logo